Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Habibina Muhammadin ibn Abdullah. Wa ala alihi al-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin Alaihi adzulussalat wa tamu taslim Wa bishahli sadri wa yasirli amri Wa ahlu nukdata min lisali Yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berkumpul dalam sesi yang kedua untuk pembacaan Matan Tuhfatul Atfal dan dalam pertemuan yang lalu kita telah mengenal seber tentang ilmu Tajwid, makna tajwid apakah, apakah makna Tajwid apakah fokus pembincangan ilmu Tajwid dan apakah matlamat ilmu Tajwid dan dalam pertemuan yang lalu juga kita telah mengenal Siapakah penulis matan ini iaitu Syekh Sulaiman bin Hussein bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullah Dan mukaddimah dan kita juga, kita juga Telah membincangkan mukaddimah uh, Nallam ini uh, Yang mana, di, di mana Syekh menyebutkan kenapa beliau Menulis matan ini dan beliau Menyebutkan bahawa matan ini ditulis khas Untuk para pemula uh, Untuk orang yang baru Memulakan me, Mula untuk belajar Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Dan insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan lihat uh, bab yang seterusnya iaitu Bab Ahkamun ahka, ahka Nun Sakinah Tiwa Tanwin hukum, berkena, hukum Hakam berkenaan dengan Nun Sakinah dan Tanwin. Baik. Sebelum kita masuk kepada nazam untuk bab ini uh, terlebih dahulu Penting untuk kita mengenal apakah yang dimaksudkan dengan nun sakinah dan tanwi itu sendiri Nun sakinah ialah keadaan di mana huruf nun tidak memiliki sebarang harakah Ataupun tidak memiliki sebarang baris Jadi keadaan sebegini, kita gelarkan ia sebagai nun sakinah Ataupun kadang-kadang dalam masyarakat Melayu kita kita panggil sebagai nun mati Nun sakinah ialah suara yang keluar daripada makhraj khayshum yang mana daripada makhraj khayshum inilah keluarnya sifat ghunnah ataupun sifat dengung. Satu benda yang perlu kita kita jelaskan adalah makhraj bagi nun huruf nun mempunyai dua makhraj. Yang pertama daripada khayshum daripada rongga hidung dan di rongga hidung inilah keluarnya sifat ghunnah. Dan makhraj nun yang kedua ialah pertemuan di antara hujung lidah dengan uh, a dengan dengan hujung lelangit yang ke orang kata apa ni gigi atas bahagian dekat-dekat dengan lelangit gigi. Uh, di situlah keluar daripada situlah daripada makhraj tersebut keluarlah bunyi nun sakit bunyi nun sama ada nun berbaris ataupun nun sakinah. Baik. Nun sakinah wujud pada lafaz dan tulisan. Maksudnya, di atas tulisan kita boleh temui uh, huruf nun sakinah dan pada sebutan pun nun sakinah itu itu wujud. Uh, ia wujud ketika wasal dan wakaf, bermakna kita, ketika kita sedang menyambung bacaan, nun sakinah wujud. Ketika kita wakaf pada nun, nun sakinah pun ia wujud. Di tengah dan di hujung kalimah, maknanya nun sakinah ni berada, boleh berada di tengah, boleh berada di hujung kalimah. Serta nun sakinah wujud pada isim kata nama, fiil kata kerja dan haf kata sendi. Dan kalau kita lihat di dalam mushaf Uthmani bentuk nun bentuk-bentuk nun sakinah boleh jadi kategorikan kepada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, nun tersebut mempunyai tanda sukun. Jadi kita nampak tanda ni, tanda sukun ni itulah tanda nun sakinah. Bentuk yang kedua kita melihat dalam Masa Usmani ialah keadaan di mana Nun tidak memiliki sebarang tanda langsung. Hatta tanda sukun. Ini pun termasuk dalam kategori Nun Sakinah. Dan yang ketiga, huruf Nun mempunyai uh, mempunyai tanda mim menegak di atasnya. Ini pun bentuk Nun Sakinah juga. Cuma bentuk Nun Sakinah, setiap bentuk ni, setiap bentuk ni mempunyai uh, tanda yang khusus untuk hukum-hukum tertentu yang mana kita akan lihat uh, sepanjang pembacaan bab ini nanti. Sementara makna tajwid eh, sementara makna takwi tanwin ialah tanwin ialah penambahan bunyi nun sakinah. Penambahan bunyi nun sakinah yang mana penambahan tersebut wujud pada lafaz tetapi nun sakinah itu tidak wujud pada tulisan. Bunyi nun sakinah terdapat pada lafaz tetapi tidak ada pada tulisan. Contoh pada tanda-tanda macam ni kita akan sebut bunyi nun mati. Macam kalau kita letak hamzah ada ada tanwin, fatha tanwin di atas ni dia akan jadi an, an. Tapi kalau ikut sebenarnya di, pada tulisan tak ada nun tak ada nun sakinah. Tapi pada bunyi tu ada sebab kehadiran tanwin. So, tanwin ini penambahan bunyi nun sakinah. Baik. Ia wujud ketika wasal sahaja bukan pada wakaf. Sebab bila kita bila kita menghentikan bacaan pada huruf yang bertanwin, kita akan Matikan huruf tersebut kecuali apabila huruf itu fathah tayin bagi tanwin atas itu sahaja. Biasa kita akan matikan sebutan huruf tersebut bila bertanwin bila kita berhenti pada huruf tersebut. Ia juga wujud di hujung kalimah sahaja, serta hanya pada isim pada kata nama sahaja. Sebab sebab dalam bahasa Arab di, bila kita belajar nama, di antara tanda-tanda isim adalah hujung kalimah dia mempunyai tanwin. Bila hujung kalimah mempunyai tanwin, bermakna kalimah tersebut keseluruhannya adalah isim. Baik. Dan di dalam Musab Usmane juga, tanwin mempunyai tiga bentuk. Bentuk yang pertama di mana Fathaytain dengan Khasratain, dua-dua barisnya selari. Sementara bentuk uh, Dhammatain mempunyai bentuk sebegini. Mempunyai bentuk sebegini. Di mana bentuk, uh, dia salah satu salah satu simbol Uh, dammah diterbalikkan. Bentuk yang kedua di mana untuk fat-hata dengan kasratain tain uh, kedua-dua barisnya tidak berada dalam keadaan selari, Sementara untuk lam tain uh, baris dammah yang kedua tidak diterbalikkan. Dan tanda dham, tanda tanwin yang ketiga ialah di mana setiap tanwin uh, tanwin yang kedua baris yang kedua akan ditukarkan dengan mim menegak mim menegak dan setiap tanda ini mempunyai uh, makna makna yang khusus untuk hukum tajwid tertentu yang yang mana kita akan lihat sepanjang video ini nanti baik kita masuk kepada uh, pembacaan matan qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ahkamun nun sakinati wa tanwin للنون إن تسكن وللتنويني أربع أحكام فخستبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق شد رتبت فالفعرفي همز فاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إضغام بشدت أتت في يرمولون عندهم قد سبتت لكنها قسمان قسم يضغمى fihi bi ghunnatin biyan mu ulima illa idha kana bi kalimatin fala tudghim ka dunya thumma sin wa nuntala wa ath-thani idghamun bi ghairi ghunnah fil la mi war ra thumma iqlabu 'inda al ba'i mi man bi ghunnatin ma al والرابع الاخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسه من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها كم جاد شخص شخص قد سما دم طيبا زد في طق baik kita lihat pada bait yang keenam li nun Arba'u ahkamin fakustabiyini Lin nun bagi huruf nun intaskun a jika ia berbaris sukun wali tanwini dan juga huruf-huruf yang membawa tanwin Arba'u ahkamin bagi bagi kedua-duanya terdapat empat hukum fakustabiyini maka ambillah penjelasanku ini Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi maka hukum yang pertama ialah Al-Izhar, sebelum enam huruf bagi kerongkong yang enam, yang rutibat yang tersusun Fal-Ta'rifi, maka kenalilah ia. Hamzun iaitu huruf Hamzah, Faha'un dan huruf H, summa Ha, Summa'ainu Ha'un, Summa'ainu Ha'u Muhmalatani, kemudian huruf Ain dan huruf Ha yang mana kedua-duanya tidak bertitik. ثم uh. kemudian huruf ghain dan huruf khau. Baik Apakah ini maksudkan dengan izhar Al Izhar dari sudut bahasa ia berasal daripada kalimah azhara yuzhiru izharan azhara bermaksud menjelaskan ataupun menjelaskan menyebut sesuatu dengan jelas menyatakan menzahirkan sesuatu Dari sudut istilah al izhar ialah mengeluarkan sebutan huruf mengeluarkan sebutan sesuatu huruf dari makhrajnya dengan jelas tanpa sebarang tambahan dengung mengeluarkan sebutan sesuatu huruf dari makhrajnya dengan jelas tanpa sebut, tanpa tambahan sebarang dengung baik untuk hukum nun sakinah dan tanwin izhar kadang-kadang kita kenal kita, kita kenal dengan dengan istilah al izharul halqi al izharu hal al izharul halqi Al-Izharul-Halqi ialah menjelaskan sebutan Nun-Sakinah pada huruf Nun-Sakinah dan Tanwin tanpa disertakan dengan sebarang gunnah, sebarang dengung apabila kedua-duanya bertemu dengan salah satu huruf Izhar. Dan huruf Izhar telah disebut oleh, oleh pengarang kita rahimahullah. Yang pertama sekali Hamzah. Yang kedua Ha. Yang ketiga Ain. Yang, ke, yang keempat Ha. Yang kelima Gha. Dan yang keenam Kha. Dan nah, kalau kita perasan disebut qabla ahrufi lil halqi sittun rutbat sebelum enam huruf bagi kerongkong yang tersusun yang tersusun. Kalau kita lihat kepada peta makraj huruf kita akan lihat ke mana huruf ni hamzah, ha, ain, ha, ghain dengan kha. Okey, keenam-enam ni berada pada bahagian kerongkong. Halq, halq. Selalunya kita panggil izah halqi, izah bagi huruf-huruf halq, huruf kerongkong. Baik. Disebut pula rutibat sebab apa sebab kedudukan uh, pengarang kita menyebut dari dari dari kedudukan yang paling rendah sehinggalah kedudukan huruf yang paling makhraj yang paling tinggi di di tempat kerongkong. Mengarang mulakan dengan hamzah dan ha. Dan kita lihat hamzah dan ha berada pada bahagian kerongkong yang paling bawah. Pertengahannya adalah ha dan ain. Yang disebut sebagai uh, summa summa ainun ha ummalatan. Ain dengan ha berada di tengah, tengah kerongkong. Tinggi daripada situ ialah huruf ghain dengan kha. Sebab tu disebut oleh pengarang kita qabla ahrufil lil qabla ahrufi lil, lil halqi sittun hutibat sebelum enam huruf kerongkong yang tersusun. Baik. Kita lihat pada contoh. Bagi hamzah, kita lihat kita lihat sebenarnya untuk nun sakinah. Pertemuan nun sakinah dengan dengan huruf dengan huruf izhar boleh berlaku sama ada dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Sementara tanwin tidak boleh berlaku dalam satu kalimah dia mesti bertemu pertemuan tersebut berlaku dalam dua kalimah. Baik. Kita lihat pada contoh hamzah. Uh, nun sakinah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Tengok pada kalimah ini wayan auna. Wayan auna. Wayan auna. Baik. Bila kita sebut wayan Perhatian dia sebut wayan awunah. Pertama sekali kita sebut nun bunyi nun sakinah dengan jelas. Wayan, wayan, yan, an, nun, hmm. bunyi nun sakina. Yang kedua tanpa dengung. Wayan awunah. Sebab kalau dengung, sebelum selepas kita menyebut huruf bunyi nun sakinah dan sebelum menyebut huruf hamzah, dia akan seolah-olah ada wayan ah itulah dengung. Hmm itulah dengung tapi izhar dia tak boleh disertakan dengan dengung. Ha, dia tak boleh disertakan dengan dengung. Wayan yan auna. Wa yan auna. Sebabnya, sebabnya dalam keadaan huruf dalam keadaan nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf izhar keadaan dengung pada ketika itu sangat-sangat lemah. Agak lemah, tidak berapa kuat. Sebab tu kita tak tak dengung kan pada pada pada, pada izhar halqi sebenarnya. Sebab keadaan kadar dengung nun sakinah di situ tidak kuat. Baik, sementara pertemuan Nun Sakinah dengan Hamzah dalam dua kalimah ialah <tuh> Wa min ayatihi Wa min ayatihi ha. Pun sama juga kita jelaskan bunyi Nun Sakinah tanpa dengung. Wa min ayatihi Baik, sementara Tanwin, kita lihat Wa azabun alimun Wa alimun wa'adabun bun a jelaskan bunyi nun Sakina wa'adabun alimun ha, bila jelaskan tak ada dengung dan kalau kita lihat pada contoh-contoh ni kita akan nampak sebenarnya tanda tanda tanda di dalam mushaf usmani ialah untuk nun Sakina kita akan lihat setiap kali setiap kali izhar berlaku nun Sakina akan memiliki tanda sukun nun Sakina akan memiliki tanda sukun Bila kita nampak Nun Sakinah sahaja yang ada sukun, ada tanda sukun, maka fahamlah kita bahawa di situ berlakunya Izzah Halki. Bila Izzah Halki, kita kena jelaskan bunyi Nun Sakinah, jelaskan sebutannya tanpa dengung. Sementara untuk Tanwin, kita lihat uh, untuk baris Fathatain dengan Kasratain, kedua-dua barisnya selari. Sementara untuk baris dhamma baris keduanya ialah baris dhammah yang diterbalikkan. Jadi bila kita nampak sahaja tanda-tanda sebegini kita tahu bahawa di situ adalah izhar. Dan bila kita tahu di situ adalah izhar, maka kita kena jelaskan sebutan nun nun, nun, nun sakinah tanpa sebarang tanwin. Baik. Kita masuk pada hukum yang kedua. Kuala Selangor atas fiyar sabatat. Hukum yang kedua adalah al-Idram. Apabila ia bertemu dengan enam huruf yang mendatang, fiyar mulu nak sabatat, yang mana enam huruf ini telah dirumuskan dalam, dalam kalimah "yar mulun" di sisi mereka yang telah tetapkan. Baik, kita lihat pada hukum yang kedua, al-Idram. Al dari sudut bahasa ia datang daripada kalimah ad romah yudrimu it roman ad bermaksud tiga benda memasukkan, menyerapkan, menggabungkan itu dari sudut bahasa. Sementara daripada sudut, sudut istilah Tajwid idham ialah menyerapkan ataupun menggabungkan sebutan nun sakina ke dalam huruf-huruf idham apabila kedurunnya bertemu dan kita menyebut kedua-duanya iaitu nun sakinah dan huruf idgham dengan sebutan huruf idgham tadi. Ha bila, bila kita sebut kedua-duanya dengan sebutan huruf idgham bermakna sebenarnya kita tak sebut dah bunyi nun sakinah lepas tu. Dalam idgham bunyi nun sakinah tak wujud sebab dia dah diserap ke dalam huruf idgham dan dia dah mengambil bunyi huruf idgham. Baik. Huruf-huruf idgham disebutkan oleh pengarang kita dalam dirumus dalam satu kalimah iaitu yang mulun dan huruf-huruf ni kita kena kita kena kita kena uraikan. Huruf yang pertama ya, huruf yang kedua ra, huruf ketiga mim, huruf keempat lam, huruf kelima Wow. dan huruf keenam nun. Ni kaedah sebenarnya para ulama telah gunakan daripada zaman dahulu lah iaitu yang kita biasa guna mungkin kita budak-budak pelajar -budak sekarang gunakan untuk menghafal fakta-fakta sains Utamanya yang dipanggil sebagai kaedah mnemonic saya pun tak tahu nak istilah sebab dia agent M N E M O N I K kita pun tak tahu nak sebut macam mana kan tapi kaedah ni sebenarnya bukan kaedah yang baru kaedahnya kaedah, ni kaedah dah lama dah dan sepanjang kita akan buka, kita baca matan ni kita akan banyak lihat banyak rumus yang berdasarkan kaedah ni yang mana para ulama gunakan untuk menghafal huruf-huruf uh, menghafal huruf uh, uh, menghafal menghafal huruf-huruf bagi setiap hukum sebenarnya kita akan lihat sepanjang sepanjang kita baca matan ni banyak kaedah memonik yang digunakan. Baik. Baik. Kita lihat idgham, idgham boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama idgham yang mana pada idgham tu kebersamaan gunnah. Baik, untuk kebersamaan gunnah kita ada dua jenis hukum. Yang pertama kita ada idgham ma'al gunnah, idgham yang mana kita masukkan kita serapkan satu kita serapkan bunyi nun sakinah dalam huruf idgham. Dan kita sertakan dengan runah, dengan dengung. Baik, itu dipanggil idram ma'al runah. Jenis yang kedua ialah idram vila runah. Yang mana kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idram tapi tidak disertai dengan runah. Tidak disertai dengan dengan dengung. Baik, itu jenis-jenis bagi bahagian yang pertama iaitu bahagian kebesaran runah. Dan bahagian ni yang dibincangkan dalam hatan Tuhbatul Atfal sebenarnya. Bahagian mengenai kita serapkan sesuatu kita serapkan bunyi nun sakinah adakah ia besar mendengung atau pun tak tetapi sebenarnya dalam dalam ilmu tajwid dia ada lagi satu pembahagian iaitu kita panggil sebagai kesempurnaan idgham itu sendiri baik kesempurnaan idgham ni buat maksud bila kita serapkan macam saya sebut bila kita serapkan bunyi nun sakinah dalam huruf idgham huruf menyebabkan sebenarnya bunyi nun sakinah dah tak ada sebab dia diserap ke dalam huruf idgham dan bila dua-dua -dua bertemu, kita akan sebut kedua-duanya dengan sebutan bunyi idram tadi. Tetapi sebutan kesempurnaan serapan itu, dia ada beza kak sebenarnya? Jadi, untuk kesempurnaan idram, ia mempunyai dua jenis. Yang pertama, idramul kamil. Al-idramul kamil. Al-idramul kamil maksudnya serapan yang sempurna. Maksud dia bila kita serapkan bunyi nun sakinah dalam huruf idram, memang totally tak ada bunyi nun sakinah dah dia akan ambil bunyi waw dia akan ambil bunyi huruf idgham selepasnya Sementara jenis yang kedua al idgham -idramunna, al idghamun naqis idram yang tak sempurna maksud dia bila kita serapkan bunyi nun sakinah ataupun bunyi ataupun uh, bunyi nun sakinah kena kala ia tidak diserap sepenuhnya menyebabkan masih ada sisa-sisa sif, sifat nun sakinah yang wujud ketika kita, kita sebut tadi baik tapi sebenarnya perbahagiaan ni sekadar teori sahaja Sekadar teori sahaja Dan bahagian kita bincangkan sebenarnya bahagian yang ni Cumanya mungkin nanti kalau Tuan-tuan uh, dan perempuan dengar istilah idram kami, idram narkis Jangan terkejut sebab memang ada Idram kami, idram narkis istilah tu memang wujud sebenarnya Cuma perbincangan dia lain ha, Perbincangan kita sekarang Idram ni adakah disertai dengan runah ataupun tak Baik Kita lihat baik yang ke sepuluh Lakinnaha qismani. Tetapi idram ni tadi, hukum idram ni terbahagi kepada dua. Qismun, bahagian yang pertama. fihi Bahagian idram yang pertama ialah kita idramkan kedua-dua huruf. Banyak kita idramkan, kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idram. Fihi birunnatin. Padanya ada runah. Ha, padanya ada runah dan huruf-huruf tersebut huruf idgham yang kita idghamkan dengan guna hari ada empat yang diketahui uh, dengan dengan rumus yanmu dengan rumus yanmu fala tudrim kadunya summasin wanntala tetapi seandainya pertemuan nun sakinah dengan huruf idgham ia bertemu dalam satu kalimah maka janganlah di Maksudnya tak ada hukum idram pada pertemuan dalam satu kalimah. Contoh dia pada kalimah dunia dan contoh pada kalimah sinuan yang mendatang. Baik. Kita lihat baik yang sepuluh. Dia kata apa? Lakinna haqismani qismun yudrama fihi birunnah. Baik. Pembahagian uh, baik kesepuluh ni dia, dia membincangkan tentang apa yang kita faham sebagai al-idram ma'al-runah. Idram ma'al-runah. Idram ma'al-runah ma maksud dia kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idram. Dan ketika kita serapkan bunyi tersebut, wujud, bunyi, uh, wujud bersama dengan dengung. Bila kita serapkan sifat dengung tu disertakan sekali. Dan untuk Idram al pertemuan Nun Sakinah ni hanya pada empat huruf. Iaitu huruf Ya, huruf. Nun, huruf. Mim dan huruf Faw. Fa Contoh kita ambil pada huruf Mim. Kan, Untuk Nun Sakinah bertemu dengan Mim. Mim ma'in. Mim ma'in. Perhati, untuk Idram. Serapkan bunyi Nun ke dalam Mim. Maknanya nanti tak ada dah bunyi Nun Sakinah. Bunyi Nun Sakinah ambil bunyi, bunyi Mim. Jadi tak sebut min jadi, mim. Haa, mim. Kemudian, kita serapkan sekali bersama dengan runah. Mim ma in. Haa, gitu. Haa. Itu maksud idram ma'al runah. Serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idram. Kemudian, ketika kita serapkan, kita runahkan sekali. Kita dengungkan sekali. Baik. Perhatikan, kan? kita katakan catatan. Perhatikan untuk runah. Ia keluar daripada khayyum. Ha, ia keluar daripada khayyum. Baik. Nah, kalau kita lihat, untuk tanda-tanda untuk idram ma'al-runah, uh, mungkin kita untuk tanda ni kita akan masukkan sekali dengan idram maal Baik. Baik, kita lihat syarat utama bagi al-idram ma'al-runah ialah pertemuan nun sakinah atau huruf yang bertanwin dengan huruf-huruf idram ni mestilah ia berlaku dalam dua kalimah sahaja. Kalau kita tengok contoh tadi kan, dua kalimah aja. Kan? nun dekat kalimah lain ataupun tanwin kalimah lain huruf idgham dekat kalimah lain okey soalan dia anda kata nun huruf nun sakinah bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimah apa yang jadi jika pertemuan tersebut berlaku dalam satu kalimah sifat idgham tak akan berlaku kat situ sebaliknya yang, yang akan keluar ialah sifat izhar sebenarnya ha ni masuk pengarang tadi kalau illa ka illa idha bikil matin tu maksud dia melainkan jika kedua-duanya bertemu dalam satu kalimah fala tudrim jangan jangan diidramkan ha jangan idramkan tapi apa yang kita buat apa yang kita baca ialah kita akan baca nun sakinah tu dengan secara izhar sahaja ha dengan, dengan jelas saja tanpa dengung contoh kita ambil kalimah at dunya kita tak baca dengan hukum asal dengan hukum asal apa nak idram idram al quranah ad dunya tak ada sebab dia bertemu dalam satu kalimah jadi idram tu tak ada dia cuma izhar saja ad dunya dun ah, tengok jelaskan bunyi nun tanpa dengung ad dunya baik untuk dan hukum, hukum hukum ni kita panggil sebagai izhar mutlaq. al izharul mutlaq baik Al-Izharun Mutlak hanya melibatkan empat kalimah dalam Al-Quran sahaja. Iaitu Bunyanun, Ad-Dunya, Qinwanun, Sinwanun. Empat ni sahaja. Ha, empat ni sahaja. Nampak mana-mana kalimah ni, jangan baca dengan iram. Ha, sebab dia bertemu satu kalimah je. Baik. Dan pertemuan ini hanya melibatkan huruf waw dan ya sahaja. Dia tak melibatkan huruf mim, dia tak melibatkan huruf nun. Baik. Jenis yang kedua bahagian yang kedua wasani idghamun bighairi ghunnah fil laam dan bahagian idgham yang kedua ialah idgham tanpa disertaikan dengan ghunnah dan idgham ini berlaku pada pertemuan fil <tuk> pada pertemuan nun ataupun tanwin dengan huruf lam dan huruf ra thumma kariran kemudian jaga-jaga dengan takrir anda pada huruf ra okey Baik, sekarang untuk baik yang ini, kita masuk pada jenis idram yang kedua iaitu al-idramu bilarunah. Al-idramu bilarunah ialah kita serapkan bunyi nun sakinah ke dalam huruf idram tapi kita tak sertakan dengan dengung. Ha, dengan dengung pula dekat sini. Dan untuk huruf idram, untuk idramu bilarunah ia melibatkan hanya dua huruf sahaja. Dua huruf sahaja iaitu huruf lam dan huruf ra. Maksudnya nampak nun sakinah ataupun tanwin bertemu dua, antara dua huruf ni kita idgham tapi jangan jangan dengung. Contoh ambil huruf lam. Ambil huruf lam. Nun sakinah bertemu al lam. Allam allam. Ah, tengok idgham. Kita masuk idgham dulu. Al ah kita tak sebut kita tak sebut an, tak sebut an. Sebab nun dah serap ke dalam lam. Jadi dia ambil bunyi lam. Al. Ah, seolah kita sebut lam kat sini sebenarnya. Itu idgham. Tapi bila guna allam ah terus. Dia tak boleh al tak jadi tak jadi dekat situ tak jadi ha tak jadi baik sama ulangi tanwin yauma idzil lil mukazzibin <Sing> yauma idzil lil mukazzibin ha tak ada masyarakatkan bunyi tanwin dalam lam tanpa disertakan dengan dengung baik summa karirnah kemudian pengarang kita pesan untuk jaga-jaga dengan takrir okey takrir takrir ialah sifat yang ada pada huruf lam Eh, sifat yang ada pada huruf ra saja takrir asal maksud dia ialah getaran ha getaran ha maksud dia getaran hanya sifat getar ni hanya pada pada ra saja ra saja sebab sebenarnya kenapa sifat raw, huruf ra ada sifat takrir sebab lidah kita sentuh ar ar dia sentuh sekejap sangat dengan makhraj dia dia seolah sentuh sekejap betul balik ha di situ datang takrir sebenarnya Cuma nya pengarang pengarang rahimahullah pesan untuk kita hati-hati jaga takrir kita jangan agak tak melebihi had yang dibenarkan dalam ta ilmu tajwid. Contoh kita ambil contoh ra. Ha. Mirrasulin Mirrasulin Mirrasulin. Ah, kena hati, hati jangan lebih pula. Mirrasulin Mirrasulin ataupun Abadarradhiya <Sukur> abadarradhiya. Salah tu kalau lebih lebih sangat takrir tu salah. Jaga, lebih hati-hati sikit. Abadarradhiya Allah. Abadarradhiya <Sukur> Allah. Baik. Baik, kita masuk pada hukum yang ketiga. Wasalisul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'ihi. Wasalis hukum yang <Sukur> ketiga ialah al iqlab. 'Indal ba'i pada pertemuan dengan huruf ba sahaja. Huruf ba sahaja Miman Kita iklapkan ba kepada huruf Mim. natin Dengan runnah. Ma'al ikhfai Ma'al ikhfai. Baik Bersama dengan ikhfak. Okey Dua benda kita akan jelas. Baik Yang pertama Al-Iqlab. Dari sudut bahasa Iqlab datang daripada kalimah Akhlabah. Yuklibu ikhlaban Akhlabah bermaksud menukar Ataupun mengganti. Iqlab maksud dia kita tukar dan kita ataupun kita ganti. Dari sudut istilah iqlab ditakrifkan dengan dua langkah. Bila macam bila kita iqlab kena tahu dua langkah iqlab. Apa dia? Langkah yang pertama kita tukarkan sebutan nun sakinah dengan sebutan mim sakinah. Seperti dia kata al iqlabu al ba'i miman. Iqlabkan kita tukarkan bunyi mim bunyi bunyi nun sakinah kepada bunyi mim sakinah. Apabila ia bertemu dengan huruf Ba Baik, kemudian Langkah yang kedua, kita irfakkan sebutan Mim Sakinah tersebut dengan runah Bila kita kata irfakkan Untuk ikhlab, kita ringankan sebutan Mim Sakinah Kita ringankan sebutan Mim Sakinah Dia asal dia Am, Am, Am Tapi bila kita ringankan jadi Am, Am, Am, Am Baik disertakan dengan runah. Untuk menghalang bunyi runah yang terlalu lama. Sebab tu kita ringankan sebutan Mim Sakinah tu. Sebab kita tak nak bunyi runah tu terlalu lama. Contoh eh. Contoh kita ambil satu kalimah. Pertemuan dalam satu kalimah. Nun mati bertemu ba dalam satu kalimah. Am-bi-hum Am-bi-hum Kita boleh rasa bibir kita ni, dia tak rap, dia, dia bukan dia bukan renggang. Dia bukan renggang. Dia masih rapat. Dia masih rapat. Cuma dia tak rap dia tak, orang kata apa, macam kita sebut am, um, am, um, kita boleh rasa bila kita sebut am, um, bi, hum. Perapatan rap, dua bibir, dia, dia rasa ringan sikit. Dia rapat tapi tak, tak orang kata apa, kerapatan dia ringan. Kerapatan dia ringan. Baik. Dan untuk dua kalimah dan tanwin pun, sebutan praktikal dia sama. Praktikal dia sama. Baik. Dan kalau kita lihat, tanda ikhlab dalam Musa Usmani ialah untuk nun sakinah ditukarkan tanda tanda tanda sukun dengan mim. Mim menegak. Jadi, bila kita nampak nun ada tanda mim menegak di atas dia, kita tahu situ ikhlab. Bila ikhlab, kena ingat. Pertama sekali, tukar bunyi nun sakinah kepada mim sakinah. Tukar dulu. Tukar nun kepada mim sakinah. Kemudian baru kita ikhfakkan, ringankan sebutan mim sakinah dengan dengur. Ha, kena ingat dua dua, dua langkahnya untuk menyebut iklab untuk hukum iklab. Baik. Dan untuk tanwin kita lihat macam biasa tanwin ada dua baris. Disertakan kan? tu dipanggil fathatain dua fathah, kasratain dua kasrah, dhammatain dua kasrah. Tapi untuk tanwin dibuang salah satu baris ditukarkan dengan mim menegak. Jadi bila kita nampak baris yang ada mim menegak, ha, kita tahu lah tu itu adalah tanwin untuk iklab. Tanwin untuk iklab. Baik. Hukum yang والرابع, hukum yang keempat al-ikhfa', Hukum ikhfa' yang terjadi untuk huruf-huruf yang berbaki. Maksud dia bukan huruf untuk idram, bukan huruf izhar, bukan huruf ikhlab bukan huruf iklaba. Huruf iklaba huruf saja. Izah enam Hamza H H ha, ha, Ain Ain Kh tujuh dah baik kemudian Idoqam Idoqam enam id Idoqam enam Ya Mim Nun Waw Lam Ro okey tujuh tambah enam tiga belas jadi baki lagi tu semuanya huruf ikhfa baki nya semua huruf ikhfa baik wajibun lil faudli yang wajib diketahui untuk mereka yang dihormati baik Fi khamsatin min fi fi fi Huruf-huruf huruf-huruf ikhfa' anih huruf yang baki ni terhimpun dalam 15 huruf yang pertama pada setiap kalimah yang disusun pada rangkap yang berikut pada rangkap yang berikut Sif dzana sifatkan pemilik kepujian. bagaimana pemurahnya seseorang yang mempunyai kedudukan tersebut. Selalulah menjadi baik. Zid Tingkatkan ketakwaan Buat zalima dan jauhilah orang yang melakukan kezaliman Okey. Baik, sekarang kita masuk pada Hukum non-sakinah dan tanwin yang tak kiri Iaitu huruf ikhfa Baik Al-Ikhfa Dari sudut bahasa Ia berasal daripada kalimah Akhfa yukhfi ikhfaan Baik Akhfa bermaksud menyembunyikan atau menutupi Kita tutup sesuatu dengan benda lain Itu maksud ikhfa Dari sudut istilah Al-ikhfa ditakrifkan sebagai menyembunyikan sebahagian sebutan nun sakinah dengan huruf-huruf ikhfa sambil mengekalkan dengungnya. Ha. Lama pun hukum ikhfa ataupun kadang-kadang untuk ikhfa yang bertemu yang nun sakinah dan tanwin ni kita panggil ikhfaul al-ikhfaul haqiqiy. Ha. Kenapa dipanggil ikhfa haqiqi ki yang kita sebut? Baik. Jadi praktikal dia sebenarnya bila kita sebut bila bila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa Sebenarnya kita tak bunyikan nun sakinah dengan sepenuhnya. Ha macam macam izhar tak kita tak jadi macam tu. Tapi kita tak juga sebut nun sakinah, ni, kita tak serapkan bunyi nun sakinah ni tadi. Ha macam idgham. Okey, bermakna sebenarnya ikhfaf ni, ikhfaf kiki dia sebutan dia berada di antara izhar dengan idgham. Maksud dia bila kita sebut nanti separuh bunyi nun sakinah, separuh lagi bunyi huruf huruf ikhfaf tapi ada runah. Tapi ada runah. Ha, itu maksud irfak. Dan kenapa dipanggil sebagai al-irfakul haqiki? Sebab sebenarnya, pertemuan nun sakinah dan, dengan huruf irfak ni, bila kita sebut, memang dia mencerminkan makna irfak tu sendiri. Dia beza dengan kita tengok Iklab tadi. Iklab disebut irfak juga. Tapi kita sebut irfak tu dengan dengan cara meringankan sebutan mim sakinah. Meringankan sahaja. Walaupun... Wa'amma man... Wa'amma dan surah surah uh, al, -al ah. wa amma man khafat mawazinuh wa amma man khafat mawazinuh fa huwa ain shattir radiyah barang siapa yang ringan khafad. barang siapa yang ringan timbangan dosa dia ha, barang siapa yang ringan betul kalimah-kalimah kalimah tu pun boleh datang daripada maksud ringan tetapi untuk ikhfa' ni sebenarnya, kenapa dia panggil ikhfa' al-ikhfa' al-haqqiq? Sebab memang sifat ikhfa' pada pada keadaan macam ni memang ikhfa' yang betul-betul ikhfa' Kita sembunyikan nun sakinah, sebutan nun sakinah pada huruf, idram, eh, pada huruf ikhfa' tu sendiri ha, Sebenarnya, jadi sebutan nanti separuh bunyi nun, separuh bunyi huruf ikhfa' Dan huruf-huruf ikhfa' dirumuskan dalam baik yang berikut, dalam kalimah yang berikut Siddza sana kam jahada qad sama dzum zid fi Dan sekarang kita sebut 15 huruf bagi kalimat setiap huruf yang pertama bagi setiap kalimat. Ha, huruf yang pertama bagi setiap kalimat. Oke okay, untuk kalimat ni huruf pertama sad, kemudian za, kemudian sa, za, sa, kaf, jim, Shin qaf, sin, dal, pa zai fa ta mod dan za jadi inilah 14 huruf ikhfa hakiki 14 huruf ikhfa hakiki dirumuskan dalam ayat macam ni jadi ha sifat-sifatkan empun pemilik kepujian ha kan? kita dah baca dia kan ha. ayat ni ada makna dia ini pun masih lagi kaedah mnik sebenarnya ha ni eh, besi orang orang akan guna buat lah himpunkan setiap kalimah yang pertama huruf yang pertama bentukkan ayat bentukkan kalimah bentukkan ia sebagai kalimah kemudian buat macam ayat yang kita boleh ingat macam tu ha baik dan martabat-martabat ikhfa ni dia, dia ada ada, ada sifat ikhfa yang kuat ada sifat ikhfa yang ringan yang lemah dan ada sifat ikhfa yang Biasa-biasa sederhana saja baik untuk kuat, efak yang kuat, ia berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu antara dengan tiga huruf ni. Ta, dal dengan ta. Baik. Sebab apa? Sebab kedudukan makhraj ta, dal, ta dan ta berdekatan dengan makhraj huruf nun sebenarnya. Sebab tu bila huruf nun, nun sakinah bertemu dengan salah satu daripada tiga ni, kita rasa ringan bila kita sebut ikhfa. Bila kita ikhfa-kan huruf tersebut, bila kita ikhfa-kan keadaan tersebut. Kita akan rasa ringan. Contoh, Mataba. <tuh> Mataba. <tuh> Baik. Keadaan yang paling paling keadaan kedua ialah keadaan ikhfa yang lemah, keadaan ikhfa yang lemah. Baik. Dan keadaan ni berlaku pada huruf qaf dan huruf kaf. Sebab apa? Sebab sebenarnya kedudukan makhraj qaf dan kaf ni Berjawahan dengan makhras huruf nun Haa, berjawahan dengan makhras huruf nun Kalau kita lihat nanti Kita akan lihat Peta, peta makhras Memang jauh Bila jauh, menyebabkan sebenarnya Ia menyukarkan pelaksanaan ikhfat Dan kita rasa berat bila kita nak buat Bila kita nak ikhfatkan huruf tersebut nanti Haa, baik Sementara sederhana pula Berlaku pada Huruf-huruf ikhfat yang lain Ha, selain daripada lima ni huruf ta, selain daripada huruf ta, dal, ta, qaf dan kaf Sebab apa? Sebab kedudukan makhras huruf-huruf yang baki ni Dia taklah dekat sangat tapi tak jauh sangat daripada makhras huruf nun Jadi pilih ikhfak kat situ pun dia macam tak terlalu kuat, tak terlalu lemah Biasa-biasa saja. Okay baik, lepas tu kita tengok kat sini Pertama tadi kan dia kata yang paling kuat kat mana? Ta, ta dengan dal Sebab apa? Ha, di sini Lepas tu tengok makhluk suruf Nun. Sebelah je. Sebelah je. Dekat sangat. Dekat sangat. Jiran je. Ha, jiran. Baik. Sementara yang kuat tadi, ikhfad yang ikhfad yang lemah. Qaf kat sini. kaf dekat depan Qaf je. Ha, tengok. Dan kedua-dua tempat ni jauh daripada Nun. Jauh daripada Nun. Sebab tu kita rasa berat bila kita nak kata pada pertemuan Nun dengan Qaf ataupun kaf semata lain macam fa uh, ta zal ta za sin sad apa lagi ba sin uh, semuanya tak adalah dekat sangat tak adalah jauh sangat. Baik. Kita lihat contoh ambil huruf za ambil huruf za. Baik, ambil huruf za. Bila disebut mana manis separuh bunyi nun separuh bunyi za. Ha, separuh bunyi nun separuh bunyi za. Contoh dalam pertemuan nun sakinah dengan zai dalam satu kalimah Tan zila Tan zila Tan ya, Dia tak bunyi nun separuh sepenuhnya Dia tak bunyi nun sepenuhnya Tapi dia tak bunyi zai sepenuhnya Dia separuh-separuh Tan zila Baik Sama dengan Kes untuk dua kalimah dan tanwin, win Sama ha, Dia separuh bunyi nun Separuh bunyi zai Baik kita ambil yang, yang kita kata case yang ini untuk huruf Zai, dia keadaan ihfa' yang sederhana sahaja tak kuat sangat tak lemah sangat untuk huruf ta kita kata dia matabat ihfa' yang kuat ha, bila matabat ihfa' yang kuat kita rasa ringan nak sebut ihfa' dia contoh wa antum wa antum ha wa separuh nun separuh ta dan kita punya bibir kita punya rahang tak rasa tegang sangat Tak saya tegang sangat. Baik. Untuk keadaan di mana ikhfa paling lemah, ambil huruf kaf. Nun mati bertemu nun sakinah bertemu dengan kaf. Contoh, yaqqusuna, yaqwutuna. Ha, ya ikhfa masih separuh bunyi nun, separuh bunyi kaf. Tetapi rahang kita terasa terasa terasa tegang sikit. Terasa tegang sedikit. Ha, situ keadaan di mana ikhfa paling lemah menyebabkan kita rasa susah nak nak, nak, nak ikhfa kan pertemuan huruf nun dengan kaf ni tadi. Baik. Alhamdulillah kita telah selesai membahaskan bab ah ahkam nun sakinah tiwa tanwin. Jadi ini ini ni kita kata ringkasan bagi bab ini. Ha bagi bab ini. Di mana pengarang pengarang rahimahullah membahagikan hukum untuk nun sakinah dan tanwin kepada empat Izhar Idram, Iqlab dan Ikhfa' Izzahar di sini maksudnya kita jelaskan sebutan Nun Sakinah Idram pula bermaksud kita serapkan bunyi Nun Sakinah ke dalam huruf Idram ha, Bila kita serapkan tak ada dah bunyi Nun Sakinah Ambil bunyi huruf Idram sahaja Dan Idram pula terbahagi kepada dua jenis Idram ma'al runah kita serapkan bersama, deng bersama dengung. Dan al-Idram bila runah kita serapkan bunyi Nun Sakinah tapi tak ada dengur ha, Itu pembahagian untuk Idram yang ketiga, ikhlab. ya, Bila sebut ikhlab, dia ada dua step. Step yang pertama, kita tukarkan bunyi nun sakinah kepada mim sakinah. Dan yang kedua, kita ringankan ataupun ikhfakkan, ringankan sebutan mim sakinah tapi berserta dengan dengung. Okey, baik. Dan yang keempat, sifat al-ikhfak ataupun ha. al al-ikhfakul haqiqiyan. Okey, jadi di sini bila ikhfak, maknanya sebutan nun sakinah tu berada di tengah-tengah antara izah dan idram separuh bunyi ta eh, separuh bunyi nun separuh bunyi huruf ikhfa ha, itu formula dia itu formula dia baik jadi insyaallah kita berhenti pada pada setakat ini insyaallah pada bab yang akan datang kita masuk pada dua hukum sebab bab yang bab, bab yang selepas ni dia pendek saja satu kita gabung kan baik subhanakallahumma hamdika Ila warahmatullahi wabarakatuh